ya Allah ya Allah buhri Allah Allah bakbar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ya Allah Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Satrio Prasetyawan di channel Rio Satrio. Pray for Semeru Terus cita atas bencana alam di Semeru dan warga-warga di sekitarnya Semoga tidak ada korban jiwa sana, guys Dan kali ini video kali ini full morning nggak ada kartu cut -kart, ataupun editing ya semacam itulah Cuma dikasih color grading aja buat panggil ini posisi mungkin Posisi mungkin ini ya gelap ya gua lihatkan Gua sengaja tiba-tiba ada berita kayak gitu Ini kan masih masih baru baru bangun tidur nih Ini masih jam 6 lebih berapa 10 menit lah Gua iseng-iseng buka scroll Facebook Terus tiba-tiba ada ini guys Peristiwa kayak Semeru ini Udah mulai meletus ya. Saya hanya mengucapkan langsung sungkawa saja Untuk Semeru Semoga warga di sekitar sana diberi kekuatan ketabahan, diberi kesabaran atas ujian dari allah swt dan tetap kuat, tegar terhadap bencana tersebut, ya. Dan bagi yang di bencana tersebut ada korban jiwa, terus sukawa atas meninggalnya Biau, semoga diterima di sisi allah swt dan semoga yang keluarga ditinggalkan eh, diberi ketabahan dalam hatinya, ya. Saya Satria Prasewan terbuka kebaik atas kejadian tersebut ya. Salam dari Rio Satrio.